Nah, di sini ada soal bahasa Inggrisnya, yaitu Suppose that Z has a standard normal distribution I e, find the density function of U equals Z squared Nah, arti dari pertanyaannya yaitu Misalkan Z memiliki distribusi normal standar Nah, bagian A itu pertanyaannya temukan fungsi kerapatan dari U sama dengan Z kuadrat Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita misalkan Z itu memiliki distribusi normal standar maka fungsi kepadatan probabilitas dari Z itu adalah FZ Z sama dengan 1 per akar 2 pi dikali E pangkat min setengah dikali Z kuadrat Dimana Z kurang dari hingga dan lebih besar dari negatif hingga Nah untuk sebaliknya itu FZ, Z sama dengan 0 Nah disini kita akan mencari fungsi kerapatan dari U sama dengan Z kuadrat Nah fungsi distribusi probabilitas dari U itu adalah fungsi U, U sama dengan peluang U besar kurang dari sama dengan U kecil Nah kemudian sama dengan peluang U besar diubah menjadi Z kuadrat Kurang dari sama dengan U kecil Nah kemudian kedua ruas kita bisa kita ubah ke akar Sehingga diperoleh sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan plus minus akar U Sama dengan P Z kurang dari sama dengan akar U lebih besar dari sama dengan negatif akar U. Sehingga diperoleh Fz akar U dikurang Fz negatif akar U. Nah, setelah kita peroleh fungsi distribusi probabilitas dari U-nya, kemudian kita dapat menurunkannya terhadap U di kedua sisi. Sehingga diperoleh D per DU FUU sama dengan D per DU Fz akar U dikurang d per du fz negatif akar u yang kita turunkan seperti biasa penurunan biasa maka diperoleh fu sama dengan fz akar u dikali 1 per dua akar u ditambah fz min akar u dikali 1 per dua akar u nah di sini kita terdapat bilangan yang sama maka dapat kita gabungkan yaitu sama dengan 1 per 2 akar U dikali Fz akar U ditambah Fz min akar U. Maka diperoleh sama dengan 1 per 2 akar U dikali 1 per 2 akar pi dikali E pangkat min setengah U. Nah ini diperoleh dari fungsi kepadatan probabilitas dari Z yang telah kita ketahui sebelumnya. Kemudian ditambah 1 per 2 akar pi dikali E pangkat min setengah U. Kemudian 1 per 2 akar pi dapat kita keluarkan menjadi sama dengan 1 per 2 akar U dikali 1 per 2 akar pi dikali E pangkat min setengah U ditambah E pangkat min setengah U. Nah, karena E pangkat min setengah U ditambah E pangkat min setengah U itu memperoleh hasil 2E pangkat min setengah U Sehingga diperoleh sama dengan 1 per 2 akar U Akar 2P Dikali 2E pangkat min setengah U Nah, di sini duanya bisa kita coret Dengan 2 yang di bawah Sehingga diperoleh 1 per akar 2P Dikali akar U Dikali E pangkat min setengah U Dimana U ini Lebih besar dari sama dengan 0 Nah, di sini akar U ini dapat kita ubah menjadi U pangkat min setengah. Dan akar 2P bisa kita pisah menjadi akar 2 dan akar P. Sehingga diperoleh sama dengan 1 per akar P dikali akar 2 dikali U pangkat min setengah dikali E pangkat min U per 2. Di mana U lebih besar dari sama dengan 0. Oleh karena itu... Fungsi kerapatan dari U sama dengan Z kuadrat itu adalah FUU sama dengan 1 per akar pi dikali akar 2 dikali U pangkat min setengah dikali E pangkat U per 2. Dimana U lebih besar dari sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, FUU sama dengan 0. Nah, itulah akhir dari video kali ini. Terkait soal nomor 6.7 bagian A pada buku Mathematical Statistics with Application Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh